Kalau yang tipe D tadi dominan, itu dia ringkasan dan resume langsung pada kesimpulan. Dia membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi hari ini saya mau membahas buku tentang uh, identity. Itu the handbook of personality analyze. Ya, oleh Daud Antonius ya. Jadi lihat Daud Antonius. Ya. Jadi ini bukunya eh, karangan Daud Antonius ya. Bukunya soft cover. Kecil aja segini aja nih. Ya. Tapi lumayan tebal. Isinya ada 200 halaman. 200 lebih. 200 nih, 202 halaman subcover ya. Ini nih beliau dari psikolog ID. Ya, Komunitas Psikologi Digital. Yang bisa dilihat di sini ada di halaman pertama ya. Penulisnya sendiri Daud Antonius ya. Terus banyak penyuntingnya dan lain sebagainya. Ya. Ini pertama tahun 2019 September kemarin. Jadi ini buku baru ya. Tahun kemarin baru dicetak, jadi ini waktu itu uh, lagi promo dua buku, harganya murah. Jadi saya beli, murah aja, berapa ya? enggak sampai 200 dua itu. Ya. Nah di sini kita membahas tentang uh, personality-nya, personality ya. Personality itu apa sih? Itu tentang kepribadian seseorang. Itu gimana? di sini dibahas ya. Okay, saya bacakan ini di halaman pertamanya. ini tentang kecerdasan perilaku tentang siapa kamu, kecerdasan perilaku itu apa, terus faktor yang mempengaruhi perilaku itu apa. nah faktor-faktor ini kalau di buku ini dia bahasnya ada dari gen, genetika, genetika itu keturunannya dari orang tuanya, buyutnya dan atas atasnya lagi dan lulu lurunya itu gimana dia nya berdasarkan lingkungan juga dan E, pengalaman hidup juga termasuk itu yang mempengaruhi perilaku ya di sini juga dibahas Sejarah singkat tentang human profiling e, apa itu nah itu salah satunya itu DISC profile nih disk profile ya perilaku DISC itu apa sih nah ada di bab selanjutnya krus krisis umum dalam disk profile ya disknya itu dominance influence steadiness atau compliance Nah terus itu apa apa sih DSC itu ya saya bahas sedikit di buku ini yang tipe dominan ya tipe dominan tipe dominan itu biasanya yang tipe D itu biasanya dia suka maksa suka megang kendali ya kalau menurutnya ini nah terus menyukai perubahan tidak terlalu peduli dengan manusia dan sering diasumsikan sebagai pribadi yang tidak berperasaan Ya, kayak gitu terus uh, menyukai perubahan bekerja keras orientasi hidupnya bekerja dan mengejar tujuan seperti prestasi jabatan nggak suka hal yang membuat rutinitas atau monoton ya future oriented jadi dia pikirannya ke depan ya jadi nggak nggak ke belakang mendekati konflik dan menginginkan perdebatan artinya kayak gini ya seseorang ini maunya begitu ya udah begitu itu Bahkan kalau mau berantem ya, berantem. <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke yang I influence. Influence itu biasanya orangnya kalau menurut buku ini dia terlalu mudah percaya, ya. Eh, menganggap semua orang bisa bersahabat dengannya padahal enggak. Inilah yang kadang apa namanya jadi kelemahan seseorang. Mudah hilang fokus. Tapi juga dia itu orangnya semangat penuh energi dan antusias spontan kayak gitu gak penendam kadang e, ini lebih ingat orangnya dibanding tugasnya jadi seorang tuh dia kadang lebih ingat orangnya dibanding kerjaannya kayak gitu mudah lupa sama masalah gitu ya suka punya banyak teman juga pengakuan dari orang lain ramah bersahabat biasanya cocok so apa sosok pulaian di lingkungan jadi apakah kamu tipe influence? ya sekarang kita ke steadiness steadiness steadiness itu suka hidup yang harmonis lebih banyak mengalah lebih banyak membiarkan orang lain mengambil peranan ya. dibanding harus berantem mending dia yang mengalah ya gitu. suka dengan stabilitas dan zona nyaman dan menikmati hidup yang dimiliki tanpa banyak ambisi pribadi oke menyukai rutinitas hal yang sudah diketahui sebelumnya jadi kadang ya beda dengan yang tipe dominan yang gak suka rutin tern. karena itu monoton menurutnya. jadi kalau ini e, berbanding terbalik ya. butuh instruksi untuk mengerjakan sesuatu tidak masalah jika disuruh atau mendapatkan arahan dari orang lain jadi kalau dia ini e, tipenya dia perlu arahan dulu sebelum mengerjakan sesuatu nah ini tipe steadiness yang senang menutupi perasaannya cenderung tidak mau mengungkapkan pendapatnya atau yang apa yang dia rasa antara sesuatu ya jadi ini uh, sulit untuk berubah ya suka dengan uh, keadaan yang sekarang jadi ibaratnya nggak punya ambisi ya nih, seperti di dominans tadi ya sekarang kita lanjut ke tipe compliance compliance ini uh, suka fakta dan data dari sebuah informasi ya biasanya melakukan analisa terlebih dahulu atas setiap hal yang disampaikan oleh orang lain terus tepat waktu berusaha konsisten disiplin butuh waktu lama untuk benar-benar dekat dengan pribadi yang compliance ini tekun senang yakinkan kembali akan suatu melalui fakta dan data merasa berhasil jika apa yang diperhitungkannya tepat nah kayak gitu ya sering mendapatkan dari kualitas yang ditetapkan oleh dirinya sendiri banyak murung dan berasal dan diri jika apa yang dikerjakan tidak sempurna atau dikritik ya lengkapnya di sini nah ini ada ada D I S D tipe D ini ini ya mudahnya untuk menghapalnya nanti kalian uh, boleh baca di buku ini oh ya buat teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe dulu deh di bawah jadi nanti kalau ada video baru ya jadi ketahuan kan ya terleluhan oke okay. Uh, buat teman-teman yang mau beli buku ini saya sertakan dengan di bawah. Oh ya buku-buku lainnya juga ada dicek di kanan atas ya. Saya ada bahas buku tentang Huayem, buku yang sama penulisnya yaitu Daud Antonius. Ya, oke kita lanjut bahas sedikit buku ini. Tadi kita bahas DSC ya terus memetakannya gimana terus mengenali tipe perilaku berdasarkan ciri khusus. Nah misalkan di sini banyak ya ada berapa biji nih. Misalkan kebutuhan dasarnya apa terus gaya ketika telepon tuh bisa juga kita tahu perilakunya nanti itu secara berbelanja, cara belajar, cara komunikasi, mengelola keuangan, terus kebiasaan makan. Jadi itu kita tahu nanti dia itu tipenya apa eh kayak gitu nah terus kombinasi tipe perilaku sini banyak tipenya tipe dominan murni influence murni terus dominasi influence itu gimana nanti cocoknya jadi apa kayak gitu nah tipe tipenya dia itu kalau misalkan nih kalau di sini kan dibahas misalkan dia uh, itu orangnya tipe influence dan steadiness ya influence dan steadiness Nah, di sini ditulisnya advisor. Adis, saran. pemberi saran Sara", kayak gitu. Nah, terus ini di bab 7 mengaplikasikan kecerdasan perilaku. Aplikasinya gimana? Kalau kita sudah tahu. Nah, itu dia. Jadi ada berapa bab tadi? Lupa Ada 7 bab yang bisa teman-teman baca di sini. Ini bukunya menarik yang cuma Tulisan cuma ada kayak model eh, Nah kayak gini, nggak tulisan semua bacaan gitu, enggak Jadi ada gambarnya juga, terus ada tulisan juga beda-beda, jadi kita agak bosan nge ya apalagi ini fontnya juga eh, nggak monoton kayak buku-buku di sekolahan gitu kan ya, nah terus ini karakter-karakter ini ada juga, terus ini, apa itu? Nah, ini ini uh, grafik apa yang cocok ya setelah kita nilai dari uh, kita itu tipe yang apa. Nah, gitu kita bisa isi nanti ternyata kita itu cocoknya apa. Nah, ini di sini ada ya, bukunya menarik enggak membosenin enggak bacaan sama. Tulisannya juga menarik ada gambar-gambarnya membuat kita uh, semakin mudah untuk semakin semangat untuk membaca selanjut-selanjutnya, kayak gitu ya nah ini di sini juga ada kamus perilaku disk, disk tadi ya kalau minat membaca apa? dari minat membaca misalkan kalau yang tipe D tadi, dominans itu dia ringkasan dan resume langsung pada kesimpulan dia membacanya yang ah, kesimpulannya sudah paling baca semuanya nah, kalau I misalkan dia eh, tadi influence karena ya? influence itu dia Bacaannya fiksi drama juga buku pengembangan diri ya kalau saya drama nggak terlalu suka ya fiksi setengah-setengah kalau buku pengembangan diri ya oke okay lah bacaan nah, kayak ini kan buku pengembangan diri ya, terus yang tipe compliance dia bacaannya itu penelitian buku jurnal dan karya non fiksi Pokoknya suatu hal yang uh, masuk di nalarnya, kayak gitu Nah sedangkan kalau yang S tadi Apa tadi dinas Bacaan untuk bersantai ringan Bisa biografi ataupun fiksi dan non fiksi ya. Santai ya orangnya Tidinus Oke, nah ini misalnya cara berbelanja Biasanya kalau orang yang tipe D tadi yes. Lebih utama kecepatan, keuntungan, dan harga kompetitif jadi uh, ini ada diskon nih 50% gitu kira untung gak dia beli kalau 50% terus cepat-cepat habis nanti Nah kalau tipe yang I mengutamakan koneksi dengan penjual, hubungan yang dan obrolan yang nyambung Jadi kadang uh, ada itu tipe pelanggan yang uh, friendly banget sama penjualnya sampai tanya ini itu Ya Tapi kadang penjualnya juga males apa namanya, males uh, ngajak ngobrol ini nanti jadi beli kok, ngobrol, terus kayak gitu kan, ya. tapi ya itu tipe yang I ada juga yang tipe C C compliance tadi, dia membandingkan yang terbaik, butuh waktu untuk memutuskan suka terhadap rincian dan garaksi jadi dia itu bener-bener diteliti dulu betul-betul sebelum membeli ya nah ini tipe C apalagi kalau misalnya beli hp kan ya diliatin dulu apa spesifikasinya terus uh, kelemahannya apa kekurangannya apa diliriti betul-betul. Nah BD D ya kalau langsung ada uh, apa namanya untung banget misal harga yang murah tadi dia Ya yeah. kalau yang cekin tadi uh, yang mau itu uh, dia murah apa mahal yang penting dia baca dulu betul-betul apa sih isinya, nah kayak gitu. Nah kalau yang tipe S ini. fokus pada pelayanan, hubungan jangka panjang pembeli yang loyal pada satu brand saja. Jadi ya sama kayak yang tipe E tadi dia, dia hubungannya sama si penjual bukan barangnya yang dicari, si penjual nih. untuk ya, supaya lebih paham teman-teman langsung aja nanti beli bukunya ya di link yang ada di bawah. Buat teman-temannya sudah beli bukunya, uh, boleh dong. Komen di bawah yang bagaimana tentang bukunya yang sudah teman-teman baca tentang buku ini. Oh ya, yeah. buat teman-teman yang udah beli bukunya ya yeah, atau yang mau beli lewat link yang saya di bawah saya ucapkan terima kasih banget karena uh, kalau teman-teman beli lewat link yang saya kasih nanti artinya saya dapat persenan kayak gitu ya. Yeah. Yeah, jadi jadi itu buat teman-teman tahu aja nah itu aja banyak sekali ini bacaan-bacaan menarik di belakangnya tipe yang kombinasi tadi itu bagaimana ya karirnya apa yang cocok nah teman-teman bisa baca di sini ya buku yang sangat menarik ini ya jadi kalau teman-teman beli bukunya eh, enggak enggak lebih deh pokoknya apalagi yang memang Teman-teman lagi butuh saran, butuh sesuatu untuk masa depan, atau sedang mencari sesuatu dari dalam diri yang kurang dari dalam diri itu apa sih? Terus yang cocoknya diri diri sendiri itu apa sih? Tipe yang gimana sih? Terus uh, masa depan saya cocoknya gimana sih? Pekerjaan apa yang cocok di sini uh, sedikit dibahas di belakangnya. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi, silahkan langsung aja beli punya. Oke, okay, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.